Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin, iftahi bab rahmatillah 'ada dama fi 'ilmillah, shalatan wa salaman da'imain bi dawami mulkillah wa ala alihi washabbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi. Ya eh, insyaallah ini bukan pertemuan yang kedua dan terakhir. Insyaallah ini pertemuan kita berlanjut terus ya di dunia ini, di kajian ini sampai nanti ketemu di akhirat bersama Nabi Muhammad SAW Manusia itu tidak terlepas dari empat keadaan Dalam kehidupan ini manusia tidak bisa lepas dari empat keadaan Gak ada keadaan yang nomor lima enggak ada Ya Yang pertama, engkau berada dalam nikmat. Yang kedua, engkau berada dalam ujian Yang ketiga, engkau berada dalam ketaatan Yang keempat, engkau berada dalam kemaksiatan Jadi kita ini dalam kehidupan sehari nggak lepas dari empat hal ini Entah sedang dalam keadaan nikmat atau dalam keadaan susah ujian Atau dalam keadaan to'ah atau na'udzubillah min dhalik dalam keadaan maksiat Nah, maksiat Keempat hal ini, ada haknya. Ada tugas ya dalam empat hal ini. Kata Syekh uh, Abu Abbas al-Mursi Kalau engkau berada dalam nikmat tugasmu adalah bersyukur. Mensyukuri nikmat tersebut. Kalau engkau berada dalam keadaan ujian, gak enak, Maka tugasmu adalah bersabar. Kalau engkau berada dalam keadaan ta'at, Diberi kemampuan untuk ta'at oleh Allah SWT, Maka tugasmu adalah syuhudul minnah. Saksikan bahwasannya yang memberikanmu kesempatan untuk toat memberikanmu kekuatan untuk toat memberikanmu Taufik untuk toat itu murni Allah subhanahu wa ta'ala dan yang keempat kalau engkau dalam keadaan maksiat maka tugasmu adalah segera istighfar minta ampun dan bertobat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, Mari kita bahas dalam pertemuan kali ini empat keadaan manusia ini nah, seringkali kita dalam keadaan nikmat tapi kita tidak mensyukurinya kalau kita dalam keadaan nikmat dan tidak merasakan nikmat itu bagaimana kita bisa bersyukur sementara syukur adalah perasaan dalam hati ya menyadari ini karunia Allah Taala kemudian kita bilang terima kasih sama Allah terima kasih Allah alhamdulillah terima kasih Allah hati mensyukuri hati berterima kasih bagaimana kita bisa berterima kasih kepada Allah bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah kalau kita sendiri gak paham mana itu nikmatnya yang mana nikmat kita seringkali mengecilkan nikmat itu dengan kaitannya jumlah kalau mendapatkan jumlah besar kita baru berterima kasih bersyukur kalau jumlahnya sedikit nggak keluar syukurnya upayakan ya sadari setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita Mata yang melihat, telinga yang mendengar, mulut yang berbicara. Maka kita tidak akan sempat mengeluh. Tidak akan sempat merasa kekurangan. Karena terlampau banyak yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita mau mensyukuri satu saja nikmat Allah Ta'ala. Dengan syukur yang sebenarnya di dalam hati. Ditunjukkan rasa terima kasih, terima kasih ya Allah. Laki, alhamdu ya Rabbi, alhamdulillah ya Rabb, Alhamdulillah ya Alamin. Maka kita akan merasakan kebahagiaan. Karena tidak ada orang yang bersyukur. Kecuali orang yang merasa mendapat nikmat. Dan tidak ada orang yang mendapat nikmat kemudian tidak bahagia. Makanya saat orang belajar tentang nikmat Allah dalam dirinya maka dia sebetulnya sedang berusaha menjadi orang yang selalu bahagia. Karena orang yang selalu dalam keadaan syukur, hidupnya selalu bahagia. Kemudian dalam keadaan ujian, kalau ternyata memang diuji dengan sakit, ya walaupun sakit itu sebetulnya sebuah nikmat, ya ke kekurangan, rezeki itu sebuah nikmat, tapi secara umum manusia menganggap bahwasannya berkurangnya rezeki, ya tertahan ya hajat, kemudian eh, diberi musibah berupa penyakit, atau kehilangan sesuatu, adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau kita ingin keluar dari situasi yang tidak menyenangkan ini, tugas kita hanya satu, bersabar. Ya bersabar, artinya dia bisa menanggung hal-hal yang gak enak yang dialami. Tidak berkulit kesah kepada umat, umat manusia. Kemudian yang ketiga ini yang penting. Seringkali orang ketika bisa to'at lupa. Kalau yang memberi dia kemampuan to'at itu Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika dia to'at, dia melihat orang lain yang belum to'at, dia merasa lebih hebat, dia merasa lebih baik, dia merasa lebih lebih soleh. Nah perasaan ini ujub, berbangga diri dan sombong, kibir. Bahaya kalau sampai kita merendahkan orang lain, ya karena kita lebih toat. Karena kita lebih soleh dalam pandangan kita. Karena itu, Ikhwani rahimakumullah untuk menyelamatkan diri dari penyakit yang berbahaya ini, penyakitnya iblis rasa sombong, ketika iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, salam atas perintah Allah Ta'ala, muncul kesombongan dalam hatinya, agar kita selamat, maka kita harus menyadari, kamu tidak bisa menciptakan ketaatan, yang menciptakan ketaatan itu Allah Ta'ala. Yang memberi kamu kemampuan taat itu Allah Ta'ala. Yang beri kesempatan Allah Ta'ala. Yang beri hidayah Allah Ta'ala, maka seharusnya kita bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih. Ya Allah, Engkau telah pilih Aku, ya Engkau telah pilih Aku untuk taat kepadamu. Tanpa kita merendahkan orang lain, justru akan timbul rasa sayang kepada orang lain yang belum mendapatkan kesempatan untuk taat. Di situ nanti kita akan mendoakan seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang keempat, kalau dalam keadaan maksiat. Ya, dalam keadaan maksiat, jangan utus asa yang tadinya to'at, ta taat, taat, taat, tiba-tiba maksiat. Ingat kita punya Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hebat, Allah yang maha mampu mengampuni sebesar apapun dosa kita. Makanya kalau kita sadar ibadah itu jalan mendekat kepada Allah, ketika kita terpreset dalam kubangan kemaksiatan, terjerumus dalam dosa, maka seharusnya segera bangkit dan kejar Allahnya, datangi Allahnya, minta maaf kepada Allahnya, minta ampun kepada Allahnya, dan Allah sudah bilang siapa yang mendekat kepada dengan berjalan, Aku menghampirinya dengan berlari. Iya, artinya apa? Allah lebih cepat mengampuni kita Allah lebih cepat memaafkan kita Daripada permohonan maaf kita itu sendiri Baru terpetik niat untuk minta maaf Allah insyaallah sudah memaafkan Karena itu kalau kita terjerumus dalam maksiat Mari segera istighfar, minta ampun Dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah insyaallah pertemuan episode ini Bisa memberikan semangat kepada saya khususnya Dan kepada hadirin pemirsa dimanapun anda berada Untuk selalu bersyukur Kemudian bersabar Kemudian mensyukuri nikmat taat itu sendiri, dan yang terakhir tidak berputus asa saat berjerumus dalam maksiat, justru mengejar ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berkah dan manfaat. Insyaallah kita segera bertemu pada episode yang berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Habib Novel Al-Idrus ini ya. Kemudian kasih komentar. Kalau Anda suka, kasih komentar. Suka nggak suka, beri komentar agar kami bisa belajar juga ya. Belajar apa yang tidak Anda sukai sehingga bisa menampilkan yang lebih baik dan lebih bagus dan yang terakhir ikut ambillah dalam dakwah share kajian ini sehingga kajian ini tersebar luas ke mana dan semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat satu orang yang belajar dari hasil share antum semua antum mendapatkan pahala yang sama mari kita berubah lomba untuk berbuat kebajikan menambah ladang amal kita untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat semoga berkah dan manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh